Ketika Pang melihat bahwa Lindong benar-benar menganggukkan kepalanya, pandangan kaget jelas terlintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan setuju dengan cara yang begitu mudah. Haha, saudara Lindong benar-benar seseorang yang mengerti gambaran besarnya. Namun, ekspresi terkejut ini dengan cepat menghilang ketika senyum muncul kembali di wajah Pang Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Itu tampaknya dipenuhi dengan kedinginan dan kedengkian. Namun, Lindong menutup mata terhadap ini. Dia hanya tersenyum pada Pang Hao dan menjawab, kalau begitu aku harus mengundang saudara Pang Hao untuk mengaktifkan arai. Pang Hao samar-samar tersenyum, dengan lambaian tangannya. Cahaya yang gemilang meletus dari cakram yang menyala di tangannya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu mulai menjalin di udara. Samar-samar orang bisa melihat susunan yang sangat besar terbentuk. Namun, hanya siluet yang muncul dan sisanya belum selesai. Semua orang, tolong tuangkan kekuatan Yuan kamu ke dalam arai. Memutar kepalanya, Pang Hao memandang ke arah banyak ahli dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli ini sedikit menganggukkan kepala. Tanpa batas Yuan Power melolong, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke dalam arai. Ung-hung, um Setelah masuknya Yuan Power, cahaya menyilaukan langsung meletus dari Arai. Saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dan membengkak di dalamnya, susunan awalnya yang agak ilusi mulai dengan cepat berubah secara jasmani ketika fluktuasi energi yang mencengangkan mulai memancar perlahan-lahan darinya. Arai ini memang agak fantastis. Saat Lindong menerima tontonan di depannya, matanya sedikit menyipit. Formasi sembilan penjaga roh yang disebut Serene yang mampu menjadi arai perlindungan sekte besar dari gerbang sembilan Serene memang agak menakjubkan. Ketika arai secara bertahap terbentuk, tiga mayat perak di depan Thunder Hall tampaknya telah merasakan bahaya yang masuk, dan fluktuasi mulai muncul di dalam mata hitam ki mereka yang penuh. Tolong kamu berpisah, setelah melihat ini, Pang berbicara dengan senyum tipis, ketika suaranya terdengar. Pria tua berambut abu-abu dari Nine Serenegate serta pria paruh baya dari Mysterious Skyhold naik ke langit. Iwan Power yang tangguh meletus dan melonjak di sekitar mereka sementara Deatki yang samar-samar mulai memancar keluar. Jelas, keduanya adalah ahli sejati pada tahap kematian mendalam. Ketika para ahli di sekitarnya menatap dua ahli tahap kematian mendalam dari Nine Serenegate dan Mysterious Skyhold, alis beberapa orang terangkat. Faksi kuat itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Para ahli tahap kematian besar seperti itu tidak begitu mudah dipanggil. Saudara Lindong, Pang Hao menyeringai sambil menatap Lindong. Lindong melirik apatis pada Pang Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya -apa. bergerak dan naik ke udara. Pria tua berambut abu-abu dan juga pria paruh baya juga menatapnya tetapi sama tidak berkomentar. Pada saat berikutnya, sosok mereka melesat maju masing-masing menerjang ke arah mayat perak. Bang Bang, sebagai dua ahli tahap kematian mendalam bentrok dengan dua mayat perak, fluktuasi Yuan Power sangat mencengangkan langsung berdesir di langit. Empat angka bersilang tangan dengan kecepatan kilat. Tingkat kekejaman dalam serangan mereka menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Namun, dari pertukaran ini, siapapun dapat mengatakan bahwa pria tua berambut abu-abu serta pria paru baya sebagian besar tidak beruntung. Mereka hanya para ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka secara alami tidak cocok untuk mayat perak tahap kematian mendalam. Namun, misi mereka saat ini bukan untuk mengalahkan mayat-mayat perak, dan mereka hanya perlu untuk sementara menunda mayat-mayat perak. Ketika semua orang menerima tontonan di langit, beberapa tatapan simpatik dilemparkan ke arah lindung yang telah menembak ke arah mayat perak ketiga. Pria tua berambut abu-abu dan juga pria paruh baya adalah praktisi pada tahap kematian mendalam awal. Namun mereka berada di ujung kalah dalam pertempuran mereka melawan mayat-mayat perak. Kekuatan Lindung hanya pada tahap maju kehidupan. Perbedaan antara dia dan mayat perak benar-benar luar biasa. Lindung mengabaikan tatapan ini. Menyapu ke depan. Dia muncul di depan mayat perak ketiga. Memperhatikan tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuh yang terakhir. Tatapan suram muncul di matanya. Musuh ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Mengaung, ketika melihat seseorang datang ke depan untuk menghalanginya. Mayat perak itu tidak peduli dengan basa-basi ketika raungan binatang terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, ki hitam yang menghancurkan langit meletus, berubah menjadi selusin rantai hitam. Seperti ular beludak, mereka melanjutkan untuk mengelilingi Lindong. Setelah melihat serangan masuk mayat perak itu, mata lindung mengeras. Sayap naga hijau di punggungnya membentang. Di permukaan mereka, orang samar-samar bisa membedakan 10 tato naga cahaya hijau diam-diam berenang. Dengan hentakan sayapnya yang bergetar, tubuhnya bergetar, suara mendesing, rantai hitam menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat, sebelum merenggut tubuh lindung dengan keras. Asteris kegemparan asteris. Setelah melihat bahwa Lindung telah dipukul, keributan langsung muncul dari kerumunan. Apakah bocah ini tidak dapat menerima bahkan serangan tunggal? Namun, suara itu tidak bertahan lama. Mereka dengan cepat menyadari bahwa sosok yang telah ditusuk oleh rantai hitam perlahan-lahan menghilang. Afterimage. Beberapa orang yang sangat peka mempersempit mata mereka. Dalam sekejap, mereka berbalik untuk melihat tempat tertentu sepuluh ribu kaki jauhnya. Hanya untuk melihat sosok muncul dalam sekejap. Itu Lindong. Kecepatan seperti itu, beberapa ahli bertukar pandang dan melihat kejutan yang melintas di mata masing-masing. Sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat menemukan persis bagaimana Lindong mundur dari posisi aslinya. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Setelah melihat adegan ini, senyum di wajah Pang Hao membeku. Segera setelah itu, tatapan suram melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah waktu yang singkat setengah hari, kekuatan lindung tampaknya telah meningkat secara substansial. Paling tidak, dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan mencengangkan yang terakhir. Kekuatannya tampaknya telah bangkit kembali. Meskipun dia masih pada tahap mendalam kehidupan, perasaan yang aku dapatkan darinya telah tumbuh lebih berbahaya. Saat dia menatap lindung di kejauhan, Liu Siang Suan berkomentar dengan suara lembut. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Tidak dapat menahannya. Seorang ahli Sky Hall Misterius bertanya. Liu Siang Suan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Penampilannya saat ini sangat memikat. Mata indahnya berbinar. Segera setelah itu, dia tampaknya telah menangkap sesuatu. Pada saat ini, keheranan meletus dari kedalaman matanya. Bisakah? Orang itu mendapatkan inti petir yang terkondensasi dari mayat perak itu. Ledakan, di langit, mayat perak tiba-tiba ditembakkan dengan eksplosif. Blacky yang menghapus langit meletus saat mengejar lindung seperti kilat. Menghadapi pengejaran mayat perak, lindung tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawannya. Pada saat ini, sayap naga hijau di punggungnya secara bertahap memanjang. Dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka telah memanjang hingga sekitar 100 kaki. Seluruh lebar sayap lebih dari 10 kali lebih tinggi dari Lindong, pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika transformasi ini terjadi, kecepatan Lindong juga jelas naik ke level yang agak sombong. Untuk sesaat, dia mampu secara bertahap mencapai kecepatan yang sama dengan bahkan mayat perak. Lagi pula, kecepatan mayat perak jelas bukan salah satu kekuatannya. Sementara Lindung mundur dengan cara yang licik ini, tiga pertempuran di langit berlanjut untuk sementara waktu. Meskipun situasi Lindung tampaknya berbahaya, dia belum benar-benar bersilangan dengan mayat perak sejak awal pertarungan. Di sisi lain, pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya itu terpaksa sesekali berhadapan langsung dengan mayat-mayat perak. Konfrontasi ini jelas akan menghasilkan mayat perak mendapatkan posisi superior. Jika mereka juga bukan ahli tahap kematian mendalam, mereka akan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Situasi ini jelas melebihi harapan banyak orang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Lindong, yang kekuatannya hanya pada tahap-tahap mendalam kehidupan, benar-benar akan berada dalam posisi yang lebih nyaman daripada dua ahli tahap kematian mendalam awal. Sementara mereka terus menunda jenazah. Susunan di langit berangsur-angsur terbentuk ketika tiga lingkaran cahaya bersinar diam-diam kental dan terbentuk. Ketika Pang Hao melihat Arai secara bertahap terbentuk, ekspresinya semakin suram. Pemandangan di hadapannya bukanlah yang paling ingin dilihatnya. Saudara Pang Arai harusnya kurang lebih dilakukankan. Sama seperti Pang Hao sedang mempertimbangkan jika dia harus menunda pembentukan Arai, beberapa ahli yang lebih tajam berbicara tiba-tiba. Tidak ada orang bodoh di sini. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit bagi Pang Hao untuk memainkan trik apapun. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mulut Pang Hao berkedut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan api amarah di hatinya ketika dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segel tangannya berubah dan kecepatan pembentukan lingkaran cahaya tiba-tiba meningkat. kamu bertiga, tolong memancing mayat perak ke lingkaran cahaya. Teriak Pang Hao dengan suara rendah. Setelah mendengar teriakannya, pria tua berambut abu-abu dan juga pria paruh baya, yang sudah dalam kondisi yang agak menyedihkan untuk beberapa waktu, buru-buru menembak ke arah lingkaran cahaya. Ketika mereka melewati mereka, dua mayat perak mengikuti bergegas ke lingkaran cahaya. Kung, ketika dua mayat perak bergegas ke lingkaran cahaya, dua sinar cahaya lurus sempurna tiba-tiba keluar dari lingkaran cahaya. Selanjutnya, mereka berkembang secara melingkar di dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan kilat Ketika pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya akhirnya bergegas keluar dari lingkaran cahaya Sinar cahaya tiba-tiba tertutup, berubah menjadi pilar cahaya yang lebarnya seribu kaki Dua mayat perak telah disegel di dalam pilar cahaya Suara mendesing saat dua mayat perak disegel Lindung memikat mayat perak terakhir saat ia tiba-tiba menembak ke arah lingkaran ketiga. Setelah melihat ini, tatapan menyeramkan tiba-tiba melintas di mata Pang Hao. Dengan perubahan segel tangannya, penutupan berkas cahaya tiba-tiba dipercepat. Asteris kegemparan asteris, keributan muncul dari kerumunan. Jelas, siapapun bisa melihat bahwa Pang Hao ini sebenarnya berencana untuk mengunci Lindung dan mayat perak dalam arai. Suara mendesing, Lindung menatap sinar cahaya yang menutup dengan cepat saat tatapan sedingin es melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, Pang Hao ini memiliki niat jahat. Kecepatan Lindung dinaikkan ke batasnya pada saat ini. Namun demikian, kecepatan di mana berkas cahaya ditutup tidak lambat sama sekali. Ketika kedua ujungnya hanya sekitar 10 kaki jauhnya, tubuh Lindung tiba-tiba dengan paksa memutar di udara. Menghadapi mayat perak yang mengejarnya dari belakang, dia melepaskan pukulan ganas. Bang, sebuah kekuatan kuat dengan kejam menghantam ruang di depannya, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Saat tinju bergemuruh, kekuatan yang bangkit muncul di tinjunya. Dengan kekuatan rebound itu, lindung berubah menjadi seberkas cahaya. Akhirnya, di bawah teriakan kagum dari kerumunan, dia terbang keluar melalui celah sempit antara kedua ujung sinar cahaya. Bang, sinar cahaya ditutup, membentuk penjara pilar cahaya yang sempurna. Mayat perak pengejar dengan keras menabrak pilar cahaya, tetapi tidak mampu menyebabkan bahkan getaran terkecil sekalipun. Ku, sayap naga hijau di punggung lindung perlahan menghilang. Dia melihat mayat perak yang terkunci di dalam pilar cahaya saat dia dengan lembut menghembuskan udara. Memutar kepalanya untuk melihat panghao, yang wajahnya berubah agak kaku. Dia mengirim senyum tipis ke yang terakhir. Namun, senyum itu jahat sampai menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, babak 964, menghancurkan lengan. Sudut-sudut mulut Pang Hao sedikit berkedut saat dia menatap Lindung yang tersenyum tipis yang mengenakan tatapan jahat. Segera setelah itu, Pang Hao memaksakan senyum dan berkata, kakak Lindung benar-benar cakap. Dengan kekuatan tahap mendalam kehidupan yang mendalam, kamu dapat menahan mayat perak pada tahap kematian mendalam yang maju. Petik dua, kemampuan aku tidak bisa dibandingkan dengan metode hebat saudara Pang Hao. Lindong terkekeh, namun niat membunuh di dalam matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Pang Hao ini terus membuat segalanya menjadi sulit baginya sejak mereka bertemu. Sekarang. Dia bahkan berniat untuk mengunci Lindung dalam situasi kematian yang pasti Tindakan-tindakan ini cukup bagi Lindung untuk menempatkan nama yang terakhir di daftar pembunuhannya Kamu bajingan yang tak tahu malu Saat niat membunuh meletus dari mata Lindong Sebuah suara yang dikekang dengan kemarahan terdengar tiba-tiba di belakangnya Detik berikutnya Sesosok kecil mungil keluar Mengayunkan peti mati kematian di tangannya dia dengan kasar menamparkan Pang Hao dengan marah. Setelah melihat ini, ekspresi Pang Hao sedikit berubah. Namun, dia tidak melakukan apa-apa ketika serangan itu akan menghampirinya. Tetua berambut abu-abu itu menembak dengan cepat dan mengayunkan punggung tangannya yang kurus dan kurus. Cahaya hitam samar-samar terlihat dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas. Pemandangan yang menakjubkan. Bang! The life that coffin cover menabrak kepala di atas tangan si tetua berambut abu-abu. Suara keras bergema saat fluktuasi yang mencengangkan menyapu. Sebelum tubuh mungil kecil itu dikirim terbang mundur, "Kuh, asuhan gadis kecil ini kurang wajah." Sesepuh berambut abu-abu itu sedingin es ketika dia melihat muling dikirim terbang mundur dan meraung dengan suara dingin. Apakah pengasuhannya kurang atau tidak, itu tidak tergantung pada anjing tua seperti kamu untuk mendisiplinkannya. Tatapan Lindong menjadi sangat suram dan menyeramkan pada saat ini. Detik berikutnya, lampu hijau tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat raungan sengit terdengar. Ling Shan. Mendengar gemuruh Lindong, Mu Ling Shan segera mengangguk dan melemparkan live dead coffin cover ke arah Lindong. Yang terakhir menangkapnya dengan sekali ambil. Yuan Power tanpa batas melonjak dan dengan ayunan ganas. Gelombang cahaya hitam melolong keluar dari penutup peti mati. Menyapu ke arah sesepuh berambut abu-abu. Fluktuasi deatki, mata sesepuh berambut abu-abu itu mengeras saat dia menatap gelombang cahaya hitam yang menyapu ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengirim kepalan dengan gemuruh. Jejak tangan besar seribu kaki membeku di udara, sebelum menghantam gelombang cahaya hitam. Bang, suara keras dampak terdengar ketika riak energi yang mengamuk menyebar keluar, menyebabkan awan Guntur terkoyak. Tidak ada jejak emosi hadir di wajah Lindong, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Detik berikutnya, tutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba terbang. Seperti kapak raksasa, kaki kanannya terangkat sebelum dengan kejam terlempar ke penutup peti mati. Suara mendesing, dengan tendangan ini, live dead coffin cover langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Itu merobek ruang dengan kecepatan yang menakjubkan. Gemuruh eksplosif terhadap tetua berambut abu-abu Idiot, melihat bahwa Lindung telah benar-benar melempar live debt coffin cover Tampilan serakah serta cibiran muncul di mata sesepuh berambut abu-abu Penutup peti mati hidup ini jelas merupakan harta jiwa yang sangat kuat The Dead Key dirilis oleh Lindung sebelumnya bahwa hanya ahli tahap kematian mendalam bisa memanfaatkan jelas salah satu kemampuan penutup peti mati Adapun Lindung yang telah kehilangan Live Dead Covin Cover, apakah itu tidak setara dengan Harimau yang telah kehilangan giginya? Karena kamu menghadiahkan harta ini kepadaku, aku tidak akan tidak sopan. Dengan mengepalkan tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi dua tangan raksasa seribu kaki. Setelah muncul, mereka langsung meraih sinar hitam cahaya yang menembak ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bang! Ketika tangan raksasa meraih sinar hitam cahaya, fluktuasi yang mencengangkan mulai memancar ketika lifedad kofin koffer berjuang mati-matian, membentuk jalan buntu dengan tangan raksasa. Lindong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, namun dia mengabaikannya karena tatapannya yang suram dan seram tiba-tiba berbalik ke arah Panghao. Tubuhnya bergerak dan menghilang setelah melihat Lindong menghilang. Ekspresi para ahli Nine get langsung berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan lindung selama ini bukanlah sesepuh berambut abu-abu, melainkan Panghao. Dia sengaja melemparkan live date coffin cover demi menahan tetua yang berambut kelabu. "Berat, kamu berani!" Tetua berambut abu-abu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, membawanya langsung berteriak keras. Namun, pada saat ini, dia ditahan oleh live date coffin cover. Sebuah energi yang sangat aneh meresap keluar darinya, menyebabkan dia tidak berani sembarangan mengusir dirinya sendiri untuk sementara waktu. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan sesepuh berambut abu-abu, tubuh Lindong melintas dan muncul di depan sang panghao yang muram. Detik berikutnya, senyum jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Bang, tanpa ragu-ragu, Lindong segera mengirim kepalaan keluar saat kekuatan tinju meletus total 30 tato naga hijau tiba-tiba muncul di sekitar lengannya, menyebabkan raungan naga yang menakjubkan segera bergema. Ketika 30 naga lampu hijau tumbuh dalam ukuran, energi yang memancar darinya menyebabkan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Setelah melihat ini, kejutan dan teror muncul di mata para ahli sembilan gerbang tenang sekitarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Pang Hao benar-benar marah oleh Lindong. Dan kilau yang tidak menyenangkan muncul di matanya. Detik berikutnya, Yuan Power tanpa batas menyembur keluar dari tubuh mantan tanpa pengekangan. 9. Telapak tangan tulang putih tenang. Raungan ledakan terdengar dari mulut Pang Hao. Detik berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba berubah berkilau dan seputih batu giok, seperti lengan yang terbuat dari tulang putih tuasi yang menyebabkan rasa dingin mengalir melalui hati seseorang menyelimuti permukaan warna putih dan berkilau itu. Jelas, yang disebut sembilan tulang putih telapak tangan adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Bang, detik berikutnya. Di bawah perhatian banyak tatapan dari sekeliling, tinju yang dibungkus oleh tato lampu naga hijau dengan keras menghantam lengan tulang putih. Pada sepersekian detik dampak, suara indik telinga yang dalam langsung terdengar. Dan bahkan awan guntur di daerah itu tersebar oleh kekuatan yang dihasilkan. Bang, saat suara keras bergema, suara ledakan serta jeritan sengsara mengikutinya. Pada saat berikutnya, murid-murid orang-orang di sekitarnya samar-samar menyusut ketika mereka melihat lengan tulang putih panghao meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, tubuhnya terbang mundur. Sejumlah ahli sembilan gerbang tenang berusaha untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi dikirim terbang kembali sambil memacu darah oleh kekuatan yang menakjubkan. Mendesis, setelah melihat hasil ini, keterkejutan dan keheranan meletus tak terkendali di hati semua orang. Siapa yang menyangka bahwa lindung ini benar-benar akan mampu meledakkan lengan pang-panggung tahap mendalam yang sempurna dengan satu pukulan? Tingkat kekuatan ini tidak diragukan lagi jauh lebih kejam daripada pertukaran mereka setengah hari yang lalu. Selanjutnya, ketegasan dan kekejaman Lindung menyebabkan hati mereka gemetar. Yang pertama tampak sangat muda, tetapi tindakannya tidak tegas dan tegas. Mungkin, bahkan tetua berambut abu-abu tidak akan pernah menduga bahwa Lindung akan bisa melukai Pang Hao sedemikian rupa bahkan ketika dihadapkan dengan halangan seorang ahli tahap awal kematian mendalam. Anak muda, kamu mencari mati. Melihat panghao yang terluka parah, sesepuh berambut abu-abu itu meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba berubah sebagai angin cakar yang cepat dan ganas menebas Lindong. Suara mendesing, sayap naga hijau di punggung lindung membentang. Mengirimnya mundur kembali dengan eksplosif, dengan mudah menghindari serangan dari sesepuh berambut abu-abu. Saat ujung kakinya mendarat di live death coffin cover, dia menatap apatis pada sesepuh berambut abu-abu yang marah serta Panghao yang kehilangan lengan, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Aku baru saja mengambil kembali sedikit minat. Karena kamu berencana melawan orang lain, kamu tentu perlu dipersiapkan untuk melawan. Petik 2. Haha, aku tidak keberatan jika Nine Serenegate kamu berencana untuk terjerat dengan aku di sini. Namun, kamu mungkin akan kehilangan harta karun di dalam Aula Guntur itu. Petik 2, senyum dan dongeng lindung langsung membuat tetua berambut abu-abu yang menerjang ke arahnya tiba-tiba membeku. Pada saat ini, tiga mayat perak telah disegel dan pintu-pintu besar Aula Guntur terbuka lebar. Harta karun seperti itu yang tidak lagi dijaga tidak bisa disangkal merupakan bujukan yang sulit untuk diabaikan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini, Mata semua orang sudah dipenuhi oleh kemerahan. Ketika ini berakhir, aku akan memastikan bahwa kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu. Bocah tetua berambut abu-abu dengan sungguh-sungguh menyatakan, 'Aku akan menemanimu kapan saja.' Lindong menjawab dengan senyum tipis dan tidak lagi mengganggunya. Dengan gelombang lengan bajunya, live date coffin cover di bawah kakinya menembak ke arah lingshan. yang menangkapnya dengan sekali ambil. 'Ayo pergi!' Lindong berteriak saat tubuhnya menembak maju. Seperti seekor pengraksasa, ia melesat menuju pintu terbuka lebar di Aula Guntur. Di belakangnya, sejumlah besar pakar juga bereaksi. Segera, sosok demi sosok masuk ke dalam Aula Guntur yang telah disegel selama seribu tahun. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.